Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat NBP uh, untuk pribadi maupun untuk perusahaan uh, Terus seperti biasa ya uh, sebelum kita mulai untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena di channel ini kita akan bahas uh, berbagai hal sebutan legalitas dan tuliran uh, usaha Uh, sebelum kita mulai syarat-syaratnya bagaimana cara membuat NPWP Kita akan uh, bahas dulu tentang apa sih fungsi dari NPWP itu Jadi kalau NPWP itu fungsinya yang pertama tentu saja sebagai identitas ya Identitas uh, wajib pajak bila ingin menjalankan kewajiban perpajakannya Terus yang kedua juga fungsinya kalau seumpama kita misalnya mau berusaha ya, mau berusaha, mau riski usaha, atau mengurus, uh, mengurus perusahaan, atau membuat perusahaan, jadi dibutuhkan NPWP Karena kan nanti usaha kita itu kan nanti akan menghasilkan uh, penghasilan ya, jadi uh, penghasilan itu ada kewajiban untuk membayar pajak. Maka istilah kita membutuhkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak hmm. untuk membayarkan kewajiban perbayaran kita. Lalu kalau teman-teman misalnya pribadi itu uh, ini melamar pekerjaan, itu juga uh, dibutuhkan NBEP. Kenapa? Karena kan kalau kita mendapatkan pekerjaan, kita akan dapat penghasilan ya. Dan perusahaan tempat kita bekerja juga berkewajiban untuk memotong pajak kita. Sehingga uh, biasanya kalau kita mau melamar pekerjaan, maka salah satu syaratnya adalah kita memiliki NBEP. Lalu yang terakhir adalah... Uh, di, di beberapa fasilitas publik ya, untuk mengakses fasilitas publik, kita juga membutuhkan NBP, misalnya kalau kita mau buka rekening, gitu ya, buka rekening bank, itu juga sekarang kita menjelaskan NBWP kalau kita mau keluarnya, kita gitu, menjelaskan NBWP terus kalau kita mungkin mau BPJS, juga uh, beberapa fasilitas publik lain ya itu juga sekarang uh, membutuhkan NBP ya, jadi itu fungsi-fungsi kalau teman-teman kenapa kita harus memiliki MVP ya atau nomor kompongannya uh, selanjutnya adalah kalau orang pribadi, bagaimana sih uh, syarat dari kalau kita mau membuat NBOP untuk orang pribadi syaratnya yang pertama adalah uh, identitas identitas terlebih dari uh, e-KTP ya, dan Kartu Keluarga biasanya ada dua identitas yang dibutuhkan ya uh, untuk verifikasinya yaitu KTP dan Kartu Keluarga yang kedua adalah Uh, cukup datang saja ke kantor KPP terdekat ya tempat kita uh, berdomisili dan biasanya nanti uh, ada yang per ada yang satu kecamatan beberapa kelurahan, ada juga yang per kabupaten dan jateng dari ya, teman-teman semua ya silakan datang saja ke kpp sebaya terdekat. Lalu nanti teman-teman harus mengisi formulir yang pulang lebih seperti ini. Nanti formulirnya teman-teman bisa dapatkan ya di link bawah ini ya, di link spc. Jadi kami sertakan kalau teman-teman yang mau apa namanya mengunduh ya linknya dia ya, bisa disilu di rumah dia ketahuan sebenarnya tidak terlalu sulit juga sehingga yang ditanyakan hanyalah nama alamat tempat tinggal pekerjaan dan lain sebagainya teman-teman bisa isi saja sesuai dengan apa yang diminta ada surat pernyataan menjalankan usaha ya seperti ini juga nanti surat pernyataan ini juga teman-teman bisa download ya di deskripsi oke okay, jadi ini uh, untuk uh, apa namanya menjelaskan ya teman-teman itu sumber penghasilannya dari mana apalagi usaha atau dari uh, pekerjaan oke okay. nah bagaimana jika untuk NPP badan NPP badan uh, baik PT, CV, yayasan dan sebagainya itu kalau saja disebutnya dengan NPP badan syarat-syarat untuk membuat NPP badan yang pertama adalah uh, KTP dan NPP uh, dari penanggung jawabnya KTP dan NPP dari penanggung jawabnya ya jadi kalau yayasan itu mungkin ketuanya kalau CV itu direkturnya atau wakil direktur boleh, eh, yang jelas dia adalah pengurus ya, atau penanggung jawab dari badan tersebut ya. PT juga gitu ya, direkturnya boleh. Lalu yang kedua adalah eh, akta pendiriannya juga saja. Kalau PT, ya, akta pendirian PT, CV, dan Yayasan. Kemudian yang ketiga itu SK-nya juga di bawah nah, apa namanya? Kalau eh, ini juga mengisi formulir juga seperti ini. Nanti pilih yang formulirnya yang Ya, di kantor pajak ada nanti formulir ini juga uh, saya sertakan di link deskripsi ya, teman-teman bisa download. Kemudian juga mengisi juga surat ini pernyataan uh, berusaha. Ya surat pernyataan nanti di sini untuk menjelaskan bidang usahanya apa. Jadi bidang usaha ini nanti berkaitan dengan uh, apa namanya, jenis perpajakan yang nanti dikenakan teman-teman. Jadi kalau perdagangan dan jasa itu kan beda jenis perpajakannya. Okay, nah uh, inilah fungsi yang dari sini uh, Kita teman-teman di, Ditentukan di awal ya uh, Jenis pajak Seperti apa yang berlaku pada Kegiatan usaha teman-teman semua Kemudian juga suara keterangan domisili Biasanya itu juga di beberapa pajak masih minta Walaupun uh, saat ini di beberapa kota sudah menghapus suara keterangan domisili Dan itu bisa diganti dengan izin lokasi yang ada di OSS atau bisa juga dengan uh, ada beberapa yang memang surat ini saja pengganti surat keterangan lusai ini juga bisa jadi penggantinya jadi sudah tidak perlu lagi menggunakan surat domisili jadi tergantung di bagian teman temannya kalau ini ya kalau di daerah kami di Bandung, kota Bandung itu sudah tidak pakai domisili uh, tapi kabupaten, Cimahi, uh, kabupaten Bandung itu masih pakai surat keterangan domisili dari kelurahan kalau kota itu biasanya sampai di Kalatan. Lalu yang terakhir ada stempel. Jangan lupa kalau untuk badan itu membawa stempel. Jadi semua uh, formulir ini pengisinya uh, itu selain ditandatangani oleh di bagian terakhir sini ada tanda tangan dari penanggung jawab atau direktur. Ya di sini ada itu juga stempel. Kalau untuk badan itu harus stempel. Jadi jangan sampai datang ke kantor pajak itu kadang-kadang kan antriannya panjang uh, karena karena masalah stempel saja kita harus bolak-balik berkali-kali uh, ke kantor pajak termasuk surat keterangan ini juga di stempel, ya di stempel menggunakan stempel basah. Jadi kalau untuk badan itu bawa stempel. Kalau yang terakhir adalah kalau semuanya dikuasakan, eh, maka yang dikuasakan itu membawa surat kuasa. Dan surat kuasanya itu ditandatangani semata juga di juga, ya jangan lupa dulu di stempel. Nah untuk badan itu ada juga di sini keterangan eh, bendahara ya bendahara dari lembaga ya, sarnya apa siapa, jadi kalau mungkin nanti tidak direkturnya mau pajak, misalnya diulis orang bagian keuangan atau konsultan keuangan, nah disini juga ada diisikan di, di ya, data bendahara ya, siapa namanya, identitasnya, alamat, KTP dan sebagainya uh, standar aja sih isinya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, uh, silahkan nanti di download saja di link yang sudah uh, kami sediakan di bawah Ya, Jadi teman-teman bisa pelajari dulu ya formulirnya apa saja yang diisi seperti itu Untuk online juga kurang lebih sama nanti yang diisi juga seperti ini Oke okay, uh, itu saja kurang lebih yang bisa uh, kami jelaskan untuk mengenai bagaimana cara membuat NPWP dari uh, perorangan maupun badan Kalau teman-teman butuh bantuan teman-teman juga bisa uh, cek uh, link kami jadikan satu ya dengan link download eh formulir ini ya. terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini yang lupa juga untuk like, subscribe. Kita akan uh, share lagi uh, informasi tentang analisa dan kinerja usaha lainnya. Pesanannya sukses terus buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.